ini Bapak Ari Puding kirimkan somasi terkait dugaan adanya kriminalisasi dan penyerobotan lahan seluas kurang lebih 600 hektar yang dicaplok PT. BGG. Wey. Nah ini videonya ya, ini ada videonya. Ah, sudah, ini ini video waktu uh, somasi. Nah coba saya bacakan info selengkapnya kawan. Ya dari media online www.polisiwot.news ya dengan judul nah, Ari Buding kirimkan semasi terkait dugaan adanya kriminalisasi dan penyerobotan lahan seluas kurang lebih 600 hektar yang dicaplok PT BGG. Eh hey, kawan kenapa lagi nih? masih simak selengkapnya ya. Ari Putin didampingi tim kuasa hukumnya Nandang Suwinda Sarjana Hukum dan Ketua Harian DP, DPN lidi Krimsus RI Rodi Irvanto Sarjana Hukum mendatangi kantor Wisma Budi di belakang kantor KPK untuk memberikan surat somasi terkait dugaan adanya kriminalisasi dan penyerbotan lahan seluas kurang lebih 600 hektar yang dicaplokkan Dicaplok dan ditambang oleh PT Budi Gemagempita atau PT BGG Jumat 24 Februari 2023 Nandan Suinda Sarjana Hukum menjelaskan kepada awak media Kami ke kantor Wisma Budi di Kuningan, Jakarta Penyerahan berkas satu bendel somasi terhadap PT BGG Berkantor di Wisma Budi diterima oleh Satpam Sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat Surat semasi, semasi ini Kami dari tim kuasa hukum Arif Udin selama tujuh hari Apabila tidak ada jawaban kami akan ambil langkah upaya hukum Baik pidana maupun perdata Lebih lanjut nandang selaku kuasa hukum Arif Udin. Demi tegaknya keadilan buat pilihan kami Papar nandang suinda sarjana hukum Jadi dikasih tujuh hari kawannya sejak tanggal 24 dan kami juga akan melaporkan oknum berpangkat kompol inisial S selaku penyidik di Polda Sumatera Selatan yang diduga melakukan perampasan barang-barang milik klien kita saudara Arifuddin seperti surat nikah BPKB mobil di jasa dan dokumen-dokumen kepemilikan tanah milik Arifuddin waduh ada oknum terlibat ini kawan Sementara itu Ketua Harian DPN Lidik Krimsus RI Rodi Irianto Sarjana Hukum juga menjelaskan bahwasannya terkait kasus kriminalisasi yang dialami Saudara Ari Udin dalam tahap proses hukumnya baik sejak penangkapan BAP dan juga saat persidangan di pengadilan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan seperti adanya perampasan dokumen-dokumen kepemilikan tanah milik Ari Pukdin di kediamannya. Eh. Pada tanggal 5 Januari 2014, dijadikan berita acara penyitaan barang bukti dari pelapor pada tanggal 9 Januari 2014 oleh penyidik Kompol S. Polda, Sumatera Selatan, Papar, Rodi. Selain itu, dalam persidangan atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh saudara Ari Pukdin, dokumen-dokumen dan kwitansi palsu yang dijadikan alat bukti dalam pelaporan oleh pelapor yaitu Budi Sukoco tidak dijadikan alat bukti dalam persidangan pengadilan Muara Enim terkait laporan polisi nomor titik 2 LBP garing 777 garing Angkarmai 12 garing 2013 garing SPKT dan Aripuddin diponis 3 tahun penjara putusan pengadilan Muara Enim. Lalu terkait kasus yang sama, laporan polisi nomor titik 2 LBP Garing 776 Garing Angkar Mayu 12 Garing 2013 Garing SPKT, polapor Budi Sukoco tim legal dari PT BGG. Aripuddin diadili di pengadilan Negeri Lahat, dalam proses persidangan sesuai hasil uji lab forensik bahwa terdapat 18 kuitansi palsu yang tidak sesuai dengan tanda tangan Arifudin selaku terdakwa. Arifudin sudah beberapa kali meminta fotokopi atau salinan bukti hasil lab forensik, tapi tidak pernah dikasih oleh pihak pengadilan lahat dan juga penyidik Koda Sumatera Selatan. Dan saudara Arifudin diponis 3 tahun penjara putusan Pengadilan Negeri Lahat untuk ketiga kalinya Ari Putin dilaporkan kembali dengan kasus dengan dugaan kasus yang sama oleh saudara Jance Daniel selaku kepala divisi pertanahan di PT Sungai Budi Lampung yang membawahi PT Indah Jaya Abadi Pratama atau PT Ijab PT Budi Gemilang Pita atau PT PT BGG dan PT Cakra Emas Gemilan Mandiri PT Cakra di babak yang ketiga ini sungguh sangat mencolok dalam mengkriminalisasi saudari saudara Ari Sesuai laporan polisi nomor titik 2 LB, LPB garing 519 garing angka Ramawinan garing 2014 pada tanggal 20 Juni 2014 di Polda Sumatera Selatan. Yang mana saudara Ari diadili di Pengadilan negeri lahat dan diponis 2 tahun tiga bulan papa Rodi lebih lanjut Rodi memaparkan sesuai Sadinam putusan pengadilan nomor titik 2309 -B. B garim titik B garin 2019 garim pengadilan negeri lahat pada poin 17 halaman 46 menerangkan bahwa saksi dan sekaligus pelapor saudara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 Dikutip dari salinan putusan pengadilan nomor titik 2309 garim titik B garim 2019 garim PN Lahat pada poin 17 halaman 46 jelas Rodi. Menurut keterangan saudara Yance Daniel saat dihubungi uang pesangon sebesar 700 juta rupiah sampai saat ini tak kunjung diterimanya alias cuman diberi harapan palsu oleh perusahaan. Menurut Ketua Harian DPN Lirik Krimsus RI, Rodi Irfanto Sarjana Hukum, di sini sangat jelas bahwasannya Saudara Arifuddin menjadi korban kriminalisasi yang dilakukan oleh perusahaan yang diduga dengan menggunakan oknum-oknum sebagai alat penegak hukum dalam memenjarakan Arifuddin sebanyak tiga kali dengan kasus yang sama dan menjalankan hukuman sampai 8 tahun 3 bulan penjara. Seperti adanya dugaan BAP palsu yang mana saudara Jance Daniel mengaku tidak pernah di BAP sesuai salinan putusan pengadilan, pengadilan nomor titik 2309 Garing Pitch, titik B PN Lahat pada poin 17 dan 18 halaman 46 sampai 47. Itu artinya, Ari Puding adalah proyek kriminalisasi hukum dari perusahaan. Adapun dasar-dasar putusan pengadilan dalam kasus Ari Puding adalah dokumen-dokumen dan kuitansi-kuitansi palsu yang diduga direkayasa oleh pihak PT BGG itu sendiri. Bahkan dalam putusan pengadilan nomor titik 2.272-PID.B-2014-PN-MRE pada halaman 44 tertuang bahwasanya kerugian PT BGG senilai senilai 8 miliar 119 juta rupiah tidak terungkap dalam persidangan. Namun hanya masalah penggelap, penggelapan ya dokumen surat-surat tanah milik PT BGG yang sebenarnya surat-surat tanah yang dimaksud adalah milik Arifudin sendiri.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 adalah utang piutang dalam pembebasan lahan seluas 190 hektar, sedangkan tiga perusahaan tersebut menguasai lahan milik Arifudin seluas kurang lebih 800 hektar, yang mana saudara Arifudin mengalami kerugian 240 miliar pungkas Brody. Jurnalis Bambang MD, Sumber, korban dan putusan pengadilan. Tagar Presiden RI Joko Widodo Tagar Kapolri Tagar Komisi 6DPR RI Tagar Polda Sumsel Tagar Mahfud MD Tagar Komnas HAM Tagar Dipropam Mabes Polri Tagar Komponas, Tagar Indonesia Polisi Watch Eh... Itulah kawan tadi. Kurgian 240 miliar. Sudah tiga kali dipenjara. Ini harus dicek betul ini. Perusahaan-perusahaan yang bermasalah dengan rakyat. Karena yang perlu kita waspadai kawan. Ya kan. Rakyat kecil. Bisa terkriminalisasi oleh mereka-mereka mereka yang punya duit. Wah, bagaimana menurut sahabatku terkait ini? Mudah-mudahan ada jalan keluarnya dan mudah-mudahan ini di dimonitor baik Presiden, Kapolri, Menteri Pertanahan dan lain-lainnya ya, termasuk DPR RI. Tunggu informasi selanjutnya kawan.